Selalu, dan selalu Dia, dia, dia, dia Selalu menemani hidupku Karena aku takkan mampu Bila tiada dia di sisiku Tak kau Tell what yeah dear yeah, dear yeah.